Oke dapat lagi. Nggak mukoce. You got a friend in me. Yo, what sama bro? Apa kabar semuanya, loh, ma Kita kedatangan skin izin dari Locust nih, ma Ya, wah ini mirip banget ZTRG sih, tergesi, Ya, uh, keren nih, ma Oke, kita langsung gacha aja, Ma Bro. Tapi kita lihat dulu karakternya. Serem kali, Bro. Iya, deh, yuk langsung aja kita gacha, Ma Sebelum gacha, langka bagi kita men Sebelum gacha, langka kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Ma -masing, Bro. Biar dilancarin ya, soal ini. Ya, oce berharap hoki aja, langsung dapat gitu, oke. Okay. Amin. Yuk langsung, Ma dari 10 CP, kita gas. Ayo lah bro, langsung oke okay aja lah ya. BTW ini kok gak ada trailernya Di mana ya? Biasanya ada pecinta trailernya, but ini nggak ada trailernya nih maaf. Kenapa gak ada ya? tumben sekali. Lanjut lagi. Hmm. Akan kau oke. ya tidak. Sayang sekali bro. Lanjut lagi 50 CP. ning ning ning ning Parasut bro ah, Ini saya banget sama bro Just skip animation aja Biar ngelama lama-lama 150 CP Kita langsung Dapetin calling card Kita pakai Ini keren sih Calling cardnya <tuh> <tuh> Udah mirip belum mau bro 180 CP Kita langsung ajar lagi Ini backpacknya lucu Dan backpacknya Satisfying banget sih Ya, Berasa Tas digital gitu kan ini juga dapat X 800 cp emot eh emot yang ngeri bro ide, wuhh Hai langsung kita pakai deh bro ya yang kayak gini-gini nih. lucu sekali ya lanjut 1500 cp Gunzo langsung dapat mau bro dan ini ya belum yang dua terakhir ya jadi aku udah dapet karakternya ini termasuk ya 20% hoki nggak hoki banget sih biasa biasa aja karena yang mau coba bukan skin legendary dan Kikina Kikina memang bagus ya biasa sih ini masih skin defaultnya ya bro, oke dan tiga ratus eh 3500 ribu CP maksudnya ya <laughs> nah, sudah dapat aja nah, nih skin legendary locus btw bro ini locus Uh, termasuk best weapon sniper dari Cina mah bro ya. Selain ZRG, DQ, nya tuh ada yang pakai lokus keren kan. Wah, ini sih. Ini pelurunya menurut saya lumayan banyak lebih banyak dari Ritek dan ZRG. Kalau kita pakai anti vehicle magazine, ya ini kalau nggak salah sekitar 8 tuh mah bro. Dan ini belum pakai magazine loh. pelurunya delapan kan. Oke, jadi menurut saya lumayan worth it lah. Oke. Yuk, let's go langsung aja atur nya dan habis itu kita main crank oke? Okay? Ini udah ocha atur mampu nya serem banget sih, Lihat deh. Mukanya loh ya, mukanya ngeri banget nih, nenek. Ya. Hmm, gila banget, perempat antara setan dan... dan siapa <laughs> Kamu nanya dengan siapa? Oke, <laughs> oke, okay, okay, langsung aja, Bang kita langsung gas crank ya. Yo ma bro Liat lah ini ma bro Asli sih ini keren sih Wuh Oce suka nih ma bro ya Mudah-mudahan kayak gini Ini mirip banget sama ZRG cuy asli Mirip sama ZRG Sampai di LKZ Lot lah ya Ada perban-perbannya gitu ma bro Wah mantap sih ini Bentukan Oce suka ma bro Asli ini. ini tuh bentukan yang disebut Palahara Player CUDMC Ya nah, Let's go Yoi Halo, apa kabar semuanya. Oh, Dapat ngobrol. Mana <lots> sayang, sayang sekali. VC Uh. Sabu smb, bro. Mati lagi. Tiga orang Mabro dilihat itu <guluh> Ok, betul saja nice. Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, untung aja, Oh my god ma bro, Mana musuhnya hmm, Mati ma bro Eh. Hey, hey, nanti hey. hmm, mati kamu, Nak. Mana lagi like musuhnya, Mbro? Eh, hey, mati lagi dia. Sakit, coy. weh aduh, malah kena bunuh, ya. maafin aja mapinoco, bro Mana musuhnya, ya? Hmm, mati lo. Kayak dari bawah sih rata-rata. Ini ada dari bawah nih harus. Mati lagi mana masih. ini dong lo mati sama bro sakit banget loh aku suka banget mobility dari senjata ini mati lagi maksudnya what kok gak kena ya Wow, ini kok sampai goda oh, toca mau mati mah bro. Eh, bunuh dia. Aduh lucu banget dah. Asli ini keren banget sih. Mah bro, kalian harus pakai senjata ini. Obisi lucu mau nyesin ini mah bro, mau ratain orang-orang di esen dia oke. Okay? Let's go sih oke. Ocha sekarang tahu kenapa orang Cina-Cina ini suka banget pakai Senjata ini, mau bro ya? Ada bentukan sniper ini, mau bro yang skin aja. Nggak ada kecilan, nggak ada pengapian. Itu sebelumnya itu radaan ya? Mantap sekali. Sini ada orang nih, mau buru. Kita bertiga, emang eh, situ dapat dua tadi. oca, barusan. Ada rip em lo udah oke, warga sudah plan ya, satu orang sih. <tuk> agak emang besar ya ingin ku bantai mereka ya gak ada lewat sih Dapat dua mah bro Woo. Ini banget sih ya. Leku sekeren sekereanlah asli. Dapat 3, Bro. Aduh, sayang banget kenapa dapat orang di sini? Aneh banget ya. Sayang banget mah, Bro. Beberapa round tadi kalah. mamlo apa enggak menangisan dah mamam sia sniper Di mana sniper? Di mana dia pakai sniper? Hmm, mati lagi Dema, Bro. Hati-hati lo, Pala lo hilang ya. Eh. Wow nice, Bro. Good job. Saya gak tahu dia bisa kami enggak ya. Cuma cepet sniper udah lumayan banget ya. L13 loh Strange Ya, mati mati loh ma bro, aneh banget. Nice bro, oke dapat lagi. aja sudah mengamuk sepertinya bro, mengamuk oce. Kita berapa tuh barusan? Empat ya, kayaknya. Semoga aja ini nggak kalah. Oh, tujuh belas kali memalukan ya? Enggak, ya? Eh, satu, satu mah bro? apa tua? Hai, kita ratakan saja ma bro where's last one main mak lo ya disampaikan aja ma bro ya lumayan sekali men sn kill sembilan belas ya Gokil, oke lah ini asli senjata mantap ya keren lah ma bro lede lete lete lete. serem serem serem serem serem asli The best! Ya, mabruh! Jadi, guys! Mitra toh attachmentnya, ya, mabruh! Ternyata locus itu se-enak gitu loh. Jadi, bingung mau pakai apa. ZRG enak. DLQ enak. Ya, Raytech juga enak ya. Paling sering dipakai pas turun kemarin. Ternyata lo ini juga enak sih. Ya, nggak salah juga sih ya. Cina tuh yang paling pro sniper di Asia. Tuh juga... Karena pakai locus loh. ya. Wah, gokil sih. Dan enak juga buat nge-spam. Karena pelurunya ya 8 loh, ma Bro ya. Lokus ini, dan Ocha tes buat nge-spam juga pakai lokus ini, mah Bro. Itu recoilnya itu bakal atas atas, banget jadi ketika kita nembak, ngekayrate, kita harus uh, nurunin giro kita ya, biar kita ngepasin lagi tembakannya, mah, Bro. Jadi, ya yeah, udah worth it lah, lokus ini juga. Siap mabro kayak gitu aja untuk video kali ini ma Bro makasih banget udah menonton untuk kalian yang pengen beli akun CODM ya nungguin Locus Legendary terbaru ini di akun kalian langsung aja beli akunnya nanti ya di instagram Ad kita jubelin mabro nanti pasti ada stok-stok terbaru di sana ya Dan untuk kalian yang pengen rank legendary atau kalian pengen kemo gold diamond biar skin kalian berwarna-warni langsung aja follow instagram ad kita JogeteTekin nanti di joki di sana Ma Bro pastinya lah cepat aman dan terpercaya Ma oke See you Ma Bro sudah semuanya See you next